Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue mau bahas tentang Raja Iblis, Raja Iblis yang ada di dunia isekai. Mau tuh, usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Raja Iblis adalah penguasa kejatuhan, mereka awalnya satu makhluk sebelum dikalahkan oleh dewa dan dipisahkan menjadi berapa bagian. Dan bagian tersebut antara lain 1. Demon Lord of the Sword, Sang Deus. Tidak banyak dijelaskan mengenai raja iblis ini, tetapi dia disebutkan di volume 1 bahwa dia adalah raja iblis pertama yang muncul di MMO RPG Cross Repipe. 2. Demon Lord of the Mine, King Paros Paros adalah Raja Iblis kedua dari game Cross Repairie. Diablo adalah player pertama yang mengalahkannya secara solo. Dan di dunia lain dia dikalahkan oleh seseorang yang tidak diketahui. 3. Demon Lord of the Heart Kardia. Ketika Dewa memisahkan Raja Iblis original menjadi beberapa bagian, Kardia disegel di kerajaan Greenwood, dan keluarga kerajaan diperintahkan untuk menjaga segel tersebut. Dia sepertinya memiliki sosok besar yang aneh dengan banyak tentakel hitam. Tapi tubuh asli masih tersembunyi rapat dan bentuknya tersebut hanyalah sebuah ilusi. 4. Demon Lord of Madness, Modinaram. Di Crossfire, dia adalah bos di Event Golden Week. Tetapi di dunia lain, dia telah menyerap Raja iblis lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Demon Lord of Madness, Modinaram, yang muncul di MMORPG Crossfire, memiliki kepala kambing besar dengan tubuh kurus. Dan setelah mengalahkannya di tahap pertama, itu akan membuat dia berubah menjadi seperti gurita hitam pekat. Setelah kalah dari Scraps Club, ia melupaskan segel membatasi kekuatannya, tubuhnya mengambil bentuk rotot yang mirip dengan gorilla. Setelah kalah dari Diablo, dan dikalahkan juga ketiga kalinya di dalam tubuh Rem, tubuh Modinarum berubah menjadi ular hitam yang makan kekuatan magis, dan kemudian berubah lagi menjadi kastil hitam. Demon Lord of the Soul, Rev Skullum, pernah menjadi satu dengan Raja Iblis lainnya tetapi terpecah setelah dikalahkan oleh Tuhan. Dia disegel dalam tubuh leluhur Rem dan menurun dari ibu ke anak perempuannya. hingga rem saat ini setelah dibebaskan dari segel dalam tubuh Rem selama upacara kebangkitan Raja Iblis, Reskulum pada awal memiliki penampilan seperti Raja Iblis pada anime umumnya. Tubuh humanoid raksasa dan memiliki tinggi badan sekitar 3 meter dan tubuh panjang ramping menyerupai ular. Permukaan tubuhnya berwarna hitam mengkilat dan memberikan kesan permukaan kulit yang keras seperti serangga Kepala yang memiliki dua tanduk melengkung yang tumbuh dan lima mata merah bersinar di wajahnya Di punggungnya ada sayap cahaya raksasa yang menyilaukan saat muncul Namun beberapa saat kemudian, untuk beberapa alasan tidak diketahui Krasculo menyusut dan berubah menjadi gadis yang sangat muda bahkan lebih kecil dari Rem Dia memiliki pesona yang merupai binatang kecil Dia memiliki tanduk melengkung seperti kambing, telinganya panjang seperti elf Pantai warna ungu yang mirip dengan batu kecubung. Tubuh pirang warna krim yang diikat menjadi dua jumbai sampai ke lututnya, dan dari atas pantatnya ada ekor krem menjuntai ke bawah yang bergoyang-goyang. Dan mengenakan pakaian dengan embel embel yang berkibar dengan baju yang terbuka dari atas yang memamerkan bahu dan perutnya. Ketika Kevs pertama kali masuk kota Paltra dengan kelompok Diablo, dia harus mengenakan mantel dari Alicia sebagai jubah untuk menyembunyikan tanduk dan ekornya, sehingga dia bisa berpura-pura menjadi salah satu ras demi human. Namun ketika Crash Coulon dan Edgar diketahui oleh Mesa sebagai iblis, Mei membantu bunyikan Crash Coulon dan Edgar karena mereka adalah pelanggan yang membayar, kata Mei. Setelah Mei menggunakan teknik rias, Krim dipaksa menggunakan pakaian seperti idol. Karena dia memiliki kulit seperti transparan yang tidak membutuhkan riasan terlalu banyak, dengan eyeshadow diletakkan di kelopak matanya dan eyeliner diletakkan di bagian bawah, dan topi supaya tanda itu lihat seperti hiasan. Dan untuk menyembunyikan ekornya, Krim menggunakan rok seperti duyung. 6 Demon Lord of Rot Biotros. Tidak banyak dijelaskan mengenai Raja Iblis ini. Dia hanya disinggung sekali di polong 9. Bahwa kemampuan Biotros digunakan oleh Raja Iblis Modinaram setelah diserap olehnya. Setelah Modinaram dihancurkan oleh Diablo Biotros yang diserap oleh Modinaram ikut ancur bersamanya. 7 Demon Lord of the Hands, Jabul Sama seperti Raja Iblis Biotros, dia juga tidak terlalu dijelaskan. Jambul juga salah satu raja iblis yang diserap oleh Mardinaram. Dia memiliki skill kerutan hit dan Iron Wall yang selalu tetap aktif. Dan skill ini telah diserap oleh Mardinaram. 8. Demon Lord of Abole, Yankaros. Yankaros adalah raja iblis yang telah diserap oleh Demon Lord of Eternity, Modinaram Bloodbreaker dan Rinnatian Flame adalah skill Yankaros yang Mardinaram serap. mungkin itu aja untuk video kali ini tentang jari bersaja yang ada di dunia isekai mau jika kalian suka video kayak ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan jika kalian ingin request mengenai karakter atau anime lainnya bisa langsung komen aja kalau gue nonton tuh anime pasti gue bikin kok terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya